Halo, Pak Jos Jual apa Pak Jos? Bapak makan oh, ini. Kita makan. Hmm, ini kita ambil ini. Ini. Di mana nih? Iya, Pak, ribet Josh. Ini. Ini airnya. Ya, kita kan mau cari mobil besar nanti lah. Bapak. Hah? Ya udah nanti udah aja habis wali. Ya, nanti aja kita cari, ya. Bapak. Hmm, ayo, ayo, ayo, ayo, dulu, nanti baba. marah lagi, haa. Baba, Baba, Pak Jusnya marah. Iya, ya, Pak Jus marah. Ya, tunggu ya, Pak Jus, nanti kita balik lagi. Kita balik lagi sini, Jus. Kami mau jemput mobil besar dulu, Pak Jus. Baba, ha? kita kena tuh ya, kencang. Iya, kita belum tahu jalannya lagi, haa. Eh, Baba, Baba ke sini. Ya, ke mana lagi? Baba, Baba ke sini, nggak boleh lewatnya. Eh, nggak boleh. Hmm. Di mana bolehnya? Jualah jalan mobilnya ini. Adik tahu tempat mobil apa tu? Ke sini. Oh, Ke sini? Ya. Oh, bawa eh. lupa jalannya, dek. Uh. Oh Mana lagi, Adik? Ke itu lagilah. Terus-terus? Ya. Okay, oh, asik. Oh, cantik jalan. Bapak! Oh, hampir lagi. Sini. Mana? Sini. sini. Sini, sini. Hah? sini. Sini? Sini. Mana? Itu. Eh. Sini? Ya. Itu jembatannya. Oh, Dapat jimbatan Tak ada ya. Baba, kita cari pesawat dulu. Nanti kita cari pesawat. Banyak pesawat Bapa balik, Baba boleh balik gini ya, Baba. Okey. Oh, Sip, Dek. Dek askar. Wow, terbalik eh, bosnya. Baba, Baba. Ngapain bos ini? Baba. Oh, hilang dia. Ha.